Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesanian kita semua Channel Indonesia Kamera. Oke, okay, saya Aisyah Kali ini akan membahas tentang Spesifikasi lensa Canon Zoom 18 atau Gidalina. Sebelum itu Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan like video ini kalau kalian suka Klik tombol loncengnya Buat dapatin notifikasi video-video terbaru dari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 lensa Ken 18 karena Hai di sini udah ada lensanya lensa Zoom Canon dengan focal lensa 18 135 dan diafragma maksimum 3,5 sampai 5,6 dan lensa Ken 1835 ini sudah dilengkapi dengan motor STM dan STM, kalian bisa lihat di video kita yang sebelumnya ada perbeda, ada keterangannya STM itu apa dan USM itu apa. STM dan IS, jadi lensa ini udah dilengkapi dengan stabilizer juga. Bisa dilihat di sini ada semacam tombol untuk Auto focus dan manual fokus, kemudian ada untuk stabilizernya. Jadi kalau kalian mau pakai untuk foto, kalian kalau lagi uh, kalau lagi kalian pakai kalian bisa oning. Kalau lagi nggak dipakai bisa di offin aja. Dan di sini ada auto focus dan manual fokus. Kalau kalian mau hasil yang maksimal, kalian bisa pakai manual fokus aja. Jadi kalian bisa atur um, fokusnya itu seberapa untuk ambil gambar dari jarak jauh. Kemudian di sini udah dilengkapi dengan ring zoomnya, memudahkan kalian untuk zoom objek dari jarak jauh. Dan hasilnya di sini sudah tajam. Dan untuk pengambilan gambar di low light, dia nggak miss fokus. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari lensa Ken 18 -35. Yang pertama, dia sudah dilengkapi dengan Image Stabilizer dan Stepper Motor Jadi untuk e, pengambilan fokusnya, dia tidak berisik Jadi dia ka, e, dia sayang banget Fokusnya cepat juga Karena Dia dilengkapi dengan Stepper Motor tadi Salah satu kelebihannya itu autofokusnya cepat Untuk pengambilan fokusnya cepat Kemudian yang kedua, dia sudah dilengkapi dengan ring zoomnya. Jadi memudahkan kalian untuk um, untuk zoom gambarnya, untuk zoom objek ya. Yang kedua, uh, sorry, yang ketiga. Yang ketiga, dia sudah dilengkapi dengan manual dan autofokus juga. Jadi kalian bisa, kalian bisa atau sendiri, kalian mau pakai yang manual atau yang auto dan kelebihan yang keempat dia sudah ringan juga jadi meskipun dia agak panjang dikit tapi dia terlalu panjang juga dia ringan dan slim juga, jadi dia bisa dibawa kemana-mana jadi dia bisa moditas kalian um, Lensa Canon 8235 sendiri, dia masih didesain untuk kamera DSLR APS-G. Jadi, dia masih boleh bisa dipakai di mirrorless dan dipakai di full frame. Bisa dipakai di mirrorless, tapi kalian harus pakai adapternya karena adapternya dia bukan adapter Canon mirrorless ya, tapi adapternya Airbus. Untuk kamera Airbus. Um, untuk kamera APS-G. Dan disini desainnya di lumayan besar Harganya sekitar delapan juta Itu yang baru Tapi bisa naik juga untuk harga rasa ini bisa naik dan bisa turun Hasilnya Kalau um, kita zoom, di dalamnya terdapat Dan kita juga Kemudian dia bisa blur juga dia bisa fokus juga belakangnya jadi fokus di satu objek, kemudian belakangnya itu blur seperti itu ya, itu kalau dibukaan 3,5 tapi kalau kalian dibukaan 5,6 kemungkinan, dia semuanya mohon maaf, dia fokusnya akan merata dan di low light dia masih bisa cari fokus dia nggak miss fokus, seperti itu Buat kalian yang mau cari harga, Batman yang mau beli harga bekasnya, Buat kalian yang mau beli lensa bekasnya, kalau bisa aja kunjungi marketplace kita dengan harga yang murah. Dan kalian bisa aja chat admin kita untuk tanyakan soal harganya. Untuk kekurangannya sendiri, saya masih belum menemukan kekurangannya di sini karena sejauh ini saya waktu kainnya, masih aman-aman aja. Oke teman-teman itu tadi spesifikasi dari lensa zoom kan -18, -18, 18 dengan diafragma maksimum 3.5 sampai 5.6. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasannya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka dan subscribe tekan tombol loncengnya untuk dapatkan notifikasi video terbaru dari kita buat kalian yang mau pertanyaan, bisa juga bisa aja kalian komen di kolom komentar kalian mau request dibikinin video tutorial atau mau request dibikinin uh, video spesifikasi dari apa kalian bisa aja langsung komen ya kita tunggu komentarnya Sekian dari saya, saya Aisyah, Kabupaten Sudirman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Buat yang pertama, kali menonton. Salam kenal, salam sahabat Pudedot, video Indonesia, kamera, salam saudara.